Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man wa yang membaca Al-Qur'an kemudian mengamalkan terhadap isi Al-Qur'an tersebut maka Allah akan memberikan mahkota atau jubah kehormatan kepada kedua orang tuanya Di akhirat nanti atau di hari kiamat Yang mana jubah atau kehormatan tersebut sinarnya lebih baik dari sinar matahari Atau lebih terang dari sinar matahari di dunia Para sahabat Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau mengurai tajwid yang berada dalam Al-Quran Dan kita sambil belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar Atau belajar bagaimana menentukan hukum-hukum bacaan Panjang dan pendeknya Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca Surah Al-Baqarah Mulai dari ayat 275 sampai 276 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين يأكلون الرغب لا يقولون الشيطان الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من وإنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع faman jaa'a ammu'izatun mir rabbih fa anta BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM mari kita baca sekali lagi dan kita bersama-sama belajar tentang hukum-hukum tajwidnya بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الروبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المس allazi dhi hukum bacaan mattabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah panjangnya bunyi dhi dua harakat alladhina ya qulu lu hukum bacaan mattabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhommah panjangnya bunyi lu dua harakat ya Qulunuriba ba hukum bacaan matabi'i kalimi karena ada harakat berdiri pada huruf ba pandangnya bunyi ba dua harakat Ya qulunuriba la yaqumun illa la Hukum bacaan maktabiyi karena ada huruf alif yang didahului baris fathah. Kemudian ku hukum bacaan maktabiyi karena ada waw sukun yang didahului baris dammah. Kemudian di sini mu juga hukum bacaan maktabiyi karena ada waw sukun yang didahului baris dammah. Panjangnya BUNILLA ku dan mu dua harkat. Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Tidak yakin? Kemudian di sini tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak Zalika bi annahum qanul innamal bai'um lis-rubb Dha di sini ada yang, ada yang menyatakan matabi'i kalimi Ada yang menyatakan mad badal. Namun cara membacanya Yaitu dua harkat Bunyi Zha bi bi'annahum Annah Hukum bacaan gunnah musyaddadah Karena ada nun yang bertajdid Huruf gunnah musyaddadah ada dua Yang pertama nun Yang kedua yaitu Mim cara membacanya bunyi a dimaksukan kena sambil didengungkan serta ditahan atau dipanjangkan dua harakat bi annahum hum hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba Membacanya bunyi hum dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Bi annahum qalu. Lu hukum bacaan madd <tik> ismifashil karena ada matabi'i yaitu waw sukun yang didahului baris dhammah kemudian bertemu dengan hamzah yang berupa alif di lain perkataan. Membacanya bunilu dipanjangkan dua setengah alif atau lima harokat. In innamal inna disini hukum bacaan gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid membacanya bunyi i dimasukkan ke sambil didengungkan dan dipanjangkan 2 sampai 3 harakat innamal kemudian disini ada alif lam qamariah membacanya jelas dan terang Innamal bay'u mithlur riba Kalau di sini mithlur di sini ada alif lam cuma di sini bukan alif lam qomariyah. Alif lam syamsiyah tidak harus dibaca. Mislur riba Kemudian di sini ada tanda waqaf namanya waqaf lazim, wajib berhenti di sini. Selanjutnya di sini Ba hukum bacaan matabi'i kalimi panjangnya Ba harkat kita lanjut wa ahlallahu albayy wa haramarubah wa ahlallahu Lafad Allah dibaca dengan loh atau dibaca tebal karena huruf sebelumnya yaitu lam berharokat fathah kemudian lafadz Allah di sini hukum bacaan maktabi kalimi karena ada harukat berdiri pada huruf lam panjangnya dua harukat wa, bay wa riba. tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak Namun sebaiknya berhenti Faman jاءahu ma'idhatum min Rabbihi Fantaha falahu masalah Faman Hukum bacaan ikhfa hakiki ditandai ada nun sukun yang bertemu dengan huruf jim Membacanya bunyima disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua harokat. Faman bukan faman ya faman samar Faman ya Ja hukum bacaan mad wajib mutasil karena ada huruf mad atau ada mutabi'i Yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan Membacanya bunijja dipanjangkan lima harukat Ja anhu, hu, hukum bacaan mad badak Hukum bacaan mat silah qasirah karena ada hak domir yang diawali oleh huruf hamzah yang berharkat hidup dan tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat berikutnya. Femenja huma'izatum tum hukum bacaan idzram birunda. Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya bunyi itu dimasukkan ke mi Sambil dinengungkan dan dipanjangkan 2-3 harukat Mawa'i'zatum mir Huruf idhu'an bi'gunnah ada 4 Yang berkumpul di dalam lafad yan-nun Yang pertama ya Yang kedua nun Yang ketiga mim Yang keempat wawuh Mirabbihi Mir hukum bacaan idzam bila kunyah. Jadi ada idzam bila kunyah, ada idzam bila kunyah. Kalau idzam bila kunyah dibaca dengan mendengung, kalau idzam bila kunyah dibaca tanpa mendengung. Di sini cara membacanya bunyi mi dimasukkan ke ra tanpa mendengung. Hi hukum bacaan maksilah kasira. Panjangnya dua harf mirrabbihi fantaha fan hukum bacaan ikhfa' hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta membacanya bunyi fa disamarkan dan didengungkan serta dipanjangkan dua harukan fan tahaha hukum bacaan maktabi'i kalimi karena ada harokat berdiri pada huruf H, membacanya bunyi H dipanjangkan dua harokat. <Sessizion> Fanta falahu, hu juga hukum bacaan maksiyah kusirah, panjangnya dua harokat. Falahu masalif, ada tanda waqaf namanya waqful aula, sebaiknya berhenti wa amruhu ila wa amruhu hu, di sini hukum bacaan mad sik mad ada mad silah qasirah ada mad silah kalau mad silah hak dhamirnya tidak ada hubungan dengan kalimat berikutnya kalau maksilah tawilah haq damir ini Bertemu dengan huruf alif Ketika haq damir Diawali oleh huruf yang hidup Dan bertemu dengan huruf hamzah atau alif Di kalimat selanjutnya Maka disebut dengan bacaan maksilah tawilah Panjangnya boleh dibaca 6 harukat Wa amruhu Di sini ada lagi namanya Waqful aula Tanda Waqaf Sebaiknya berhenti Kita lanjut Waman wa'adafa ulaiqa ashabun narihum fiha khalidun Waman Hukum bacaan idhuharu halki, karena ada non sukun yang bertemu dengan huruf idhuhar yaitu ain, membacanya bunyiman harus dibaca terang dan tidak boleh mendengung. Wa tidak diboleh dibaca dengung seperti ini. Wa tidak boleh. Huruf idhuhar ada enam. Yang terbagi menjadi tiga bagian Bagian yang pertama ada di tenggorokan paling bawah Hurufnya H dan Hamzah Bagian yang kedua ada di tenggorokan bagian tengah Hurufnya yaitu A'in dan H Huruf yang terakhir yaitu berada bagian Tenggorokan bagian atas Hurufnya yaitu Kho dan Ghoin ketika non sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam tersebut maka tidak diboleh tidak boleh dibaca dengung dan harus dibaca terang wa manaa hukum bacaan mat tabi'i panjangnya 2 harakat faula la hukum bacaan mad wajib muttasil karena ada mat yang bertemu dengan Hamzah di dalam satu kalimat Membacanya bunyillah dipanjangkan lima harikat Faulaika asha'ah <tik> Hukum baca'an matabii kalimi Karena ada harikat berdiri pada huruf H Panjangnya bunyihah dua harikat Ashabun <tik> bacaan gunnah syamsiah karena ada nun yang bertasydid jatuh setelah alif lam syamsiah membacanya bunyi bu dimasukkan kena sambil didengungkan dan dipanjangkan dua harkat Ashabun sammun tanda wakaf jaizul waqfi boleh berhenti boleh tidak ketika di waqaf maka di sini nar Hukum bacaan mat-arid disukun karena ada mat-tabi'i yaitu huruf alif yang didahului baris fathah kemudian bertemu dengan huruf ra yang disukunkan karena diwakofkan. Maka cara membacanya bujiner boleh dibaca dua, empat atau enam harokat. Hufihe hum. Hukum bacaan idhuhar syafi'i. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain buka dan mim Membacanya bunyi hum dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung Hum fihaa khalidun Khah hukum bacaan matabi'i kalibi panjangnya dua harikat Khalidun Dun hukum bacaan wal arid is sukun karena ada matabi'i yang bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena berhenti Membacanya bunyi dun, boleh dibaca dua, empat atau enam harokat Kita lanjut Yamhakullahur riba wa sadaqat di sini yam tidak boleh dibaca yam hakum harus jelas dan terang karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ha membacanya dengan idzhar namanya idzhar syafawi yam hakullur la lafaz Allah dibaca dengan tebal karena huruf sebelumnya yaitu qaf berharakat dhammah YAHAKULLAHRUBA BA hukum bacaan mattabi'i kalimi karena ada harkat berdiri pada huruf ba panjangnya dua harkat RUBA WA tanda waqaf namanya waqful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti Ketika berhenti di sini, Maka terdapat hukum bacaan Mat'arid sukun Karena ada mat'abi'i kali ini Yaitu harkat berdiri pada huruf qaf Yang bertemu dengan huruf ta Yang disukunkan karena wakaf Maka bunyi kos Boleh dibaca dua, empat sampai enam harukat Wallahu la yuhib Bukul la asim Wallahu juga dibaca dengan tebal Karena huruf wawahnya berharkat fathah Kemudian lafad Allah Hukum bacaan maktabi'i kalimi Pandangnya dua harkat Wallahu la La hukum bacaan maktabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathah Panjangnya bunyi laduah harikat La, bu, Rin hukum bacaan idhuhar halki Karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf idhuhar Yaitu alif atau hamzah Membacanya bunyi rin dibaca dengan terang Dan tidak boleh mendengung Kfarin Asim, misalkan dibaca dengung. Kfarin tidak boleh, harus dari rin langsung ke a. Kfarin Asim, Asim di sini ditutup dengan bacaan makarik lishukun, karena ada matobiin yang bertemu dengan huruf mim yang disukunkan. Membacanya boleh 2, 4 sampai 6 harikat Sahabat Al-Quran yang berbahagia Sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Jazakumullahu khairul jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh